Halo teman-teman, selamat datang di episode 3 dari podcast Susuri Pelangi Saya Krisna dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang kawan baik saya Kebetulan dan kawan baik saya ini uh, namanya akan disamarkan demi keamanan dan privasi Dan dia memilih dipanggil dengan nama Ayu Halo Ayu, apa kabar? Ayu lagi sibuk apa nih sekarang? Oh uh, Kalau sekarang sih aku lagi uh, kerja, kerja full time di sebuah perusahaan di bidang kreatif sih Oke okay, oke okay. Nah, ayo aku sengaja nih ngundang Ayu kesini uh, karena aku mau ngobrolin tentang uh, non-bandry yang kebetulan uh, tahu aku nih ya, nanti Ayu bisa konfirmasi lagi Ayu ini mengidentifikasi dirinya sebagai seorang non-binary ya uh, mungkin bisa Ayu jelaskan uh, secara singkat uh, detail juga boleh ya ke aku ke teman-teman yang lain non-binary itu uh, definisinya apa ya Kak? Jadi non-binary sebenarnya uh, semacam istilah umum untuk orang-orang identitas gendernya itu nggak cocok dengan Konsep sistem gender biner yang umum berkelaku di masyarakat umumnya uh, Kayak cowok dan cewek uh, Dan uh, Jadi Basically uh, non-binary itu uh, orangnya identitas gendernya itu di luar uh, Di luar orang-orang yang identifikasikan dirinya sebagai cewek dan orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai cowok saja Seperti itu Oke, okay, berarti uh, non-bandry ini dia <coughs> Non-bandry ini dia bukan laki-laki, bukan perempuan Tapi dia adalah uh, di luar sistem itu ya Di luar sistem biner gitu ya Ayo, nanti kita akan ngobrol lebih jauh sih Soal uh, pengalamannya Ayo dan dan perjuangan-perjuangan uh, dalam penerimaan diri ya uh, dan dan aku juga nanti di akhir pengen minta sih uh, mungkin tips dari Kak Ayu soal uh, penerimaan diri dan pesan-pesan yang ingin disampaikan nanti ke di akhir Nah Kak Ayu lalu aku mau lanjut nih tanya uh, non itu apakah seperti apa sih Kak uh, ekspresi dari teman-teman non itu itu kalau boleh dijelaskan ke kami Oh, kalau ekspresi non-binary itu sebenarnya macam-macam sih ya. ada yang dia <kuh> ada yang dia bisa uh, memakai be berekspresi itu seperti cewek pada umumnya atau cowok pada umumnya uh, karena karena kadang non-binary itu tidak mesti yang harus terlihat kayak gitu. Tapi, tapi memang kebanyakan kalau non binary uh, kebanyakan karena mereka karena nggak bisa uh, cocok dengan identitas gender yang cewek saja co atau cowok sa saja. Ya kadang banyak juga yang kayak uh, bergayanya itu seperti androgini. Uh, jadi kayak kayak Konsep cewek sama cowoknya tuh seperti takabur Kayak bercampur kayak gitu sih Ah uh, Oke okay, oke, okay. aku jadi inget nih Sama salah satu popstar yang paling terkenal uh, Kalau aku mention nama M uh, Miley Cyrus dan Demi Lovato ya Yang baru-baru ini mere uh, Mereka berdua uh, Kalau Demi Lovato sih yang paling akhir-akhir dia come out ya uh, Mempublikasikan dirinya kalau dia adalah gender non binary Nah, tapi ketika, aku coba-coba baca lagi kan, soal gender non-binary ini Ternyata ada juga artikel ter terkait soal gender fluid, ada agender, gender queer, gender neutral Nah, Kayu, itu bedanya apa ya, Kak? Dengan gender non-binary uh, Kalau bedanya sih, sebenarnya non-binary sendiri itu sebetulnya uh, Semacam umbrella term aja, jadi kayak Uh, jadi pecahan-pecahannya itu Ya istilah gender fluid Agender, gender queer, gender neutral Kayak gitu uh, Jadi itu kayak istilah umumnya gitu Nah kalau uh, seben Sebenarnya kalau Misal uh, Kalau orang mengidentifikasi gender fluid itu Ketika identitas gender orang tersebut itu bisa Sebagai cowok Atau cewek Atau bisa maskulin, bisa feminin uh, Dan kadang ada orang yang bi, uh, Ada istilah lainnya Gender fluid ini Ya mirip-mirip ini namanya bigender, gender uh, Sedangkan agender gender itu ketika Identitas gender seseorang itu Nggak bisa cocok Sebagai cowok atau maskulin Atau cewek atau feminin uh, Tapi juga ada seseorang yang identitas Gendernya itu diantara Cowok dan cewek, atau ya, percampuran maskulin atau feminin, jadi uh, mereka identifikasi diri mereka sebagai gender neutral atau bisa juga gender queer. Seperti itu, oke okay. ternyata. Uh, non binary itu berarti adalah sebuah istilah payung yang dia memuat uh, banyak istilah-istilah lainnya ya, yang mungkin uh, mendefinisikan orang-orang yang selama ini uh, belum tidak cocok ya dengan identitas laki-laki dan perempuan oke jadi kita udah selesai nih bahas soal istilah-istilah ya, yang mungkin teman-teman akan temui nanti ya ketika belajar tentang SC ya, ya pastinya nah Kak aku mau tanya nih ke kak Ayu Kak Ayu uh, sudah berapa lama sih sebenarnya familiar dengan istilah non-binary ini? Uh, kalau non-binary non itu istilahnya tuh Aku baru familiar pas umur ya sekitar umur 20 tahun ke atas ya Berarti pas baru mulai kerja gitu uh, kan sebelum, Kalau sebelumnya aku lebih familiar dengan istilah uh, Tomboy, Androgini, seperti seperti itu sih Aku pengen tahu, uh, struggle-nya Kayu sebagai seorang non ini Kalau misalnya, tadi kan Kayu bilangnya baru mulai istilah non-bandry ini dari umur 20 tahun ke atas gitu ya uh, Pas udah lulus kuliah, udah kerja gitu ya Nah lalu, pas masa kecilnya Kayu ini, boleh ceritain gak sih kak struggle-struggle yang dihadapi apa? Kan belum menemukan istilah yang cocok nih, yang bisa mengidentifikas mengidentifikasikan kayu um, Jadi kalau dulu pas kecil, ya aku, ya karena aku terlahir perempuan Ya aku biasanya dipakain rok, ya rok-rok gitu Terus kayak pakai warnanya ya yang cenderung cute, feminin kayak gitu Cuma ya kadang dulu tuh kayak begitu pertama kali aku lihat di cermin itu kayak rasanya dia sesuatu yang kayak nggak pas gitu mungkin juga uh, karena dari cara berpikirku juga dari em, rasanya kok beda sama kalau sama orang gitu uh, dan somehow apa ya uh, kalaupun um, mencoba untuk menyesuaikan diri, misalnya nih ketika pasar maju kan biasanya ada tuh yang kayak suka nyanggaan suit seventeen, terus kan ya biasalah kalau cowok suka pakai jas, cewek pakai dress, ya aku sih ya maksudnya daripada dilihat aneh ya, ya udah aku pakai dress tapi dressnya tuh yang enggak yang terlalu frail, ya you know nggak terlalu feminine gitu, terus jadi warnanya Biasanya pakai warnanya itu yang kayak cenderung netral atau ulton yang dimana itu aku enggak. Maksudnya masih ada kesan maskulin seperti itu, kayak gitu sih. Um, nah, e, dari situlah waktu itu awalnya aku berpikir aku tuh transmen e, karena aku, aku kadang suka iring kalau lihat cowok yang biasanya suka pakai jas gitu kelihatan gegah gitu dan oh my god aku pingin pakai itu tapi aku pak bisa pakai itu pas aku di mana ya kayak gitu sih dan eh uh, pa, jadi pas ketika aku lagi umur bekerja maksudnya ketika di luar kerja itu kadang aku suka berpakaian yang kayak ala ala tomboy buci kayak gitu gitu cuma uh, kayaknya ini bukan ini yang aku pingin bukan ini kayaknya nggak aku masih merasa aku nggak bisa im, apa ya aku nggak merasa nggak nggak fit in gitu uh, kadang aku masih suka ya sebenarnya aku juga masih suka pakai rok gitu ya Terus ya karena, untungnya ya karena internet sekarang banyak kan, maksudnya banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan dan terus jadi kayak, aku juga suka uh, denger lagu, terus kayak artis idola, kayak gitu. Terus jadi kayak ada ada beberapa idol yang kayak, cara style, style-nya tuh kayak, oh my god, ini ini aku banget gitu. Jadi kayak, uh, menyesuaikan maksudnya kayak diam-diam gitu kan? Oh ternyata kayaknya aku lebih cocok yang kayak gini. Like um, sebenarnya ini kayak caranya gitu. Itu salah satu struggle aku, ketika aku ber, akhirnya bisa menemukan. Oh aku nyaman di sini seperti itu sih. Oke, bertadi itu uh, sekilas saya ceritanya ke Ayu. Itu sebelum mengenal istilah non binary ya Jadi ada struggle dari cara berpakaian Itu yang menurut Kayo itu sangat uh, Kalau bisa dibilang Sangat tidak menyenangkan dulu ya Kayo ya uh, Karena terlahir sebagai uh, Dengan jenis kelamin perempuan Maka otomatis waktu itu Kayo diasumsikan bahwa Ya seorang perempuan gitu kan oleh keluarga Dan ketika sudah besar uh, Uh, ketika bertumbuh gitu ya dari masa kecil masa remaja sampai masa kuliah uh, orang tua dan mungkin uh, sekelilingnya kayak itu juga menganggap uh, ya Ayu ini adalah seorang perempuan gitu ya. Nah ada nggak sih ucapan-ucapan yang menurut kamu itu sangat tidak menyenangkan, ucapan-ucapan yang sangat menjengkelkan buat kamu? Yang paling gak menyenangkan itu adalah ketika Uh, ketika aku mencoba misalnya nih kayak jalan-jalan terus kayak kelihatan kayak eh uh, dress ala tomboy-tomboy gitu ya atau androgini gitu kayak orang kayak ih, ih. kadang tuh kayak ih gitu. Terus kadang ada orang yang bilang kamu tuh terlalu cantik untuk jadi tomboy Gitu kan. Uh, yang sama ada yang kayak misi eh uh, Ada pengalaman ketika aku, ket, ya ketika uh, lagi main sama cowok dan ya you know lah, terus uh, dia bilang, Coba kalau kamu feminin, kalau kamu cantik feminin, tombonya dihilangkan, orang pasti banyak yang suka sama kamu. Lalu ketika ada di posisi yang seperti itu, kayu, kayu bagaimana sih cara menghadapinya pada saat itu? Ketika mungkin istilah itu di-misgender atau ketika ada orang-orang yang bilang kayak uh, harus sesuai dengan jenis kelamin, harus lebih feminin, gitu. itu kayu bagaimana sih menghadapinya? Kalau boleh tahu? Uh, sebenarnya tergantung sih orang ini siapa gitu. Uh, kalau misalnya orang lain atau... Orang lain yang kayak baru kamu kenal Terus stranger yang kayak cuma Jadi kayak temen nongki gitu Kayak bisa aja kayak di Bisa aja di-dispice aja gitu Maksudnya uh, Apa yang mereka katakan itu Nggak sep sepenuhnya benar gitu Jadi kayak Entah aku cuek atau mungkin aku bisa cari temen lain yang lebih pengertian Kayak gitu sih Oke, okay. aku uh, kayu Ketika tadi kan uh, cerita kayu nih ya sebelum uh, mengenal setelah non nih Lalu setelah mengenal istilah non nih apa yang berubah dari kayu Kalau berub... bukan berubah sih tapi lebih tepatnya itu aku merasa ya aku merasa itu cocok aja karena uh, pada dasarnya kan gender biner binary itu kan cowok dan cewek dan non binary itu uh, yang di luar itu jadi kayak ya jadi aku merasa, aku merasa cocok aja karena ya yeah, emang pengertian sebenarnya seperti itu sih kalau kayu uh, bagaimana uh, kayu bisa uh, bertemu dan mengenal istilah gender non binary kan hmm, lebih ya pertama dari internet terus kayak Uh, karena aku tipikal orang yang ketika menemukan hal yang baru itu penasaran gitu Tapi, tapi ya kayak kadang juga Ya namanya juga internet kan Informasi kan banyak source Ya aku coba membaca, coba membaca dari banyak literatur lah Mulai dari Wikipedia saya so semacam Wikipedia kan Dia pengertian apapun tuh dia akan input gitu, ya sampai ada di literatur yang mendukung, ada literatur yang ternyata kok ini menurut aku sangat rasis atau ya kayak gitu sih Nah kayak kalau aku lupa lanjut, tadi kan Kak Ayu bilang nih uh, sekilas tentang orang-orang uh, yang baru menemukan nih istilah non bandry masyarakat umum gitulah ya Nah lalu kan kita banyak banget nih tiba-tiba uh, kalau di sosmed kan sekarang kita bisa pilih fitur kayak ngasih pronoun kita tuh apa gitu kan Atau kadang kita nulis sendiri kan di bio Nah banyak banget nih orang-orang uh, tuh mulai ngasih pronoun terus ngasih istilah kayaknya aku non-binary deh kayaknya aku gender fluid deh uh, Nah, tapi ada juga beberapa orang bilang kayak, "Lah, kamu jangan ikut-ikutan tren itu bukan bahan tren tapi itu kan identitas gitu." Nah, melihat perdebatan yang terjadi nih di sosial media gitulah tentang penggunaan atau pelabelan istilah gitu. Kayu uh, apa tanggapannya? Kalau menurut aku tuh ignoran sih. L uh, kalau ada orang yang suka komentar anak zaman sekarang gini-gini, zaman ini zaman edan gitu tuh apalagi sebenarnya ya yang ngomong kayak gitu itu nggak cuma ke generasi generasi orang tua kita bahkan ada uh, aku punya pernah aku punya teman uh, dia usianya lebih muda dari aku dia bisa ngomong gitu kok kayak apa yang mendasari kamu bisa ngomong seperti itu dan uh, generasi sebelumnya dengan generasi sekarang ya perjuangannya kan jelas berbeda eh uh, seketika perjuangan perjuangan itu udah terlewati kan ada perjuangan lain yang mesti harus kita lewatin dulu gitu uh, jadi apa ya isi orang-orang suka ngomong kayak gitu tuh terkesan suka mengkambing hitamkan anak muda sebagai generasi yang paling tidak berguna itu it, apalah apalah gitu kan karena, karena banyak E, karena banyak orang banyak orang terlambat nih di negara kita tuh mereka tuh tidak sadar kalau eh, tidak tahu kalau bukan tidak tahu sih lebih tepatnya nggak sadar kalau emosi tuh nggak mesti harus singular gitu bisa kompleks dan aku ya aku yakin kayak gitu tuh, tuh pasti ada alam bahwa sadar yang dorong kayak gitu jadi apa ya e, ya kalau misalnya hubungannya dengan mental mental illness ya kenapa kamu mau Kenapa tidak menggunakan tenagamu untuk mendengar dulu, baru kamu bisa memutuskan ini benar apa enggak Daripada kamu, dari kamu daripada cuma asal bacok gitu Nah lalu yang ini kayu, kalau misalnya ada yang bilang uh, Ih kamu pak, ini bisa diarahkan ke orang ke bayar kecil, kan anak muda ya Pak ada nih yang bilang uh, Anak-anak udah sekarang sosok aneh, pakai istilah non binary pakai pronoun them gitu ya. Uh, jangan segera ikut-ikutan tren, gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, uh, kadang orang itu di dalam seperti apa-apa yang dirasakan gitu kan. Nah, tanggapan Kak Ayu, uh, gimana nih kalau ada orang-orang yang seperti itu nih, yang menjudge atau menghakimi, gitu ya, orang-orang yang... Gonta-ganti gender atau gonta label, nah itu gimana kayo? Uh, kalau dulu ya mirip yang tadi aku cerita sih sebenarnya. Jadi uh, kayak dari cara cara berekspresi, cara berpakaian gitu. Uh, kan dari ya awalnya aku mengira aku cowok yang terperangkap dalam tubuh cewek gitu tapi pas aku coba uh, berbagai masker dan atau buci ala-ala itu merasa nggak nyaman kok kayak rasanya kaku gitu kayak uh, jadi kayak aku ada yang ngerasa momen dimana ternyata aku ternyata aku juga nggak uh, masih suka pakai rok gitu dan ya ternyata aku masih su uh, suka beberapa bagian tubuh aku yang Awalnya aku pengen aku hilangkan tapi, ah enggak, enggak dulu, kayak gitu. Uh, dan, ya, setelah mencoba bereksperimen bereksperimen sana-sini, ya, ya emang ternyata lebih cocok dengan gaya androgyny sih. Jadi kayak, eh uh, ciri maskulin atau feminin tuh lebih kayak rasanya tuh melengkapi gitu, uh, karena... Ya aku juga sebenarnya tipikal orang walaupun kelihatan aneh atau beda sendiri tapi ya aku pengennya masih terlihat bagus Bagus bahkan kalau dilihat sama aku sendiri kayak gitu sih Jadi sebagai wargnet yang bijak ya teman-teman uh, Kalau misalnya nih menemukan nih akun-akun yang mengumumkan lah mereka pakai pronoun ini atau label ini atau gender ini gitu Sebaiknya kita tidak menghakimi ya uh, karena itu mungkin bagian dari proses penerimaan diri ya karena tadi kalau misalnya kita dengar cerita yang Kayo di awal kan Kayo juga sempat uh, mempertimbangkan beberapa gen opsi gender gitulah ya uh, antara transmen ataukah seperti yang dibilang orang-orang apakah ini hanya tomboy tapi ternyata di beberapa tahun kemudian kan kayak menemukan bahwa saya adalah non Henry, gitu. Jadi teman-teman jangan menjudge-menjudge -men lagi ya. Lebih bijak dalam berkata-kata di internet. Kayu uh, seperti yang kita tahu ya, uh, kadang um, menemukan jati diri kita itu prosesan cukup lama ya. Enggak uh, satu dua tahun, bahkan mungkin seumur hidup gitu. Uh, aku boleh, aku pengen, pengen nah, tahu sih, Kak Ayu, uh, secara singkat proses penerimaan dirinya. Kayu Ayu tuh seperti apa? Bagaimana proses bisa nyaman dengan gender sendiri itu rasanya sangat kompleks banget untuk dijelaskan, karena prosesnya itu sangat lama dan bahkan bisa uh, berjalan seumur hidup uh, karena... Kenapa? Karena kebetulan aku sendiri itu berasal dari keluarga yang sangat konservatif, terutama tentang agama. Pada awalnya aku juga bingung dan jijik, karena saya sering apapun aku berusaha membaur dan kompok dengan teman yang sangat pinter dan ketahuan yang sangat diundulakan karena cewek banget, cowok banget gitu. Itu rasanya aku mencoba belajar dari mereka tuh nggak pernah ada yang cocok buat aku gitu. Aku sendiri juga pernah meyakini bahwa queer itu bukan orang yang pantas dihargai Karena emang selalu di titik kalau jadi cewek itu Kalau menyimpang dari kodratnya, dengan kata kodrat uh, yang dianggap masyarakat pada umumnya sebagai cewek Ya tau lah kayak gimana Itu kalau, ny kalau menyimpang dari kodrat tersebut itu dianggap tidak sempurna Dan itu yang sering bikin aku menyalahkan diri sendiri karena aku selalu ingin di-oppreciate aku ya selain eh uh, hasil belajar di sekolahku nil, uh, ya, nilainya bagus gitu dan hal yang paling buruk di masa itu adalah ketika aku baru tahu kalau mamaku tuh waktu itu sering dapat abuse dari papaku uh, baik secara verbal maupun psikologis tiap kali aku berbuat sesuatu yang di diinginkan oleh papaku Misalnya ketika aku kesal karena diganggu temanku, terus aku marah. Hari, uh, ya ken kenapa dia marah? Marah sama, sama aku ketika aku tersinggung sama temanku. Dan kadang aku suka main PlayStation seperti cowok, which means sebetulnya itu kesukaanku. Uh, jadi soal-soal olah -soal, kalau aku masih di rumah, aku tuh masih harus menjaga pembawaanku. Uh, salah satunya ya supaya kondisi rumah itu tetap tenang dan kondusif ya. e, dan ketika ada akhirnya aku mulai bisa keluar rumah karena diterima kerja di luar kota e, sebenarnya waktu itu aku mulai sedikit culture shock karena aku seperti dipaksa keluar dari zona Nyaman e, dalam artian kalau zona Nyaman itu kalau kebiasaan kalau ada apa-apa dikit berarti ada nyara, nanya ortu dulu terus kalau misalnya waktu bilang apa, mesti harus harus nurut nggak boleh nolak, kayak gitu uh, tapi justru karena pengalaman uh, pengalaman hidup sendiri tuh kayak akhirnya aku mulai senang, karena dari pengalaman tersebut aku banyak belajar hal yang hal-hal yang nggak akan pernah didapat sama kalau aku masih tinggal di, di rumah satu rumah, sama keluarga dan seperti mulai menemukan diriku yang sesungguhnya gitu karena aku paham dari kecil uh, bahwa queer people ya salah satunya seperti aku merupakan posisi yang paling rawan dapat kekerasan bahkan oleh keluarga sendiri uh, sebenarnya tuh aku sering belajar keras supaya aku bisa mulai hidup dan kontrolku sendiri dan lepas dari kondisi rumah dan family yang serba toxic dan pada akhirnya selain bikin aku less judgmental sebelum nilai orang, ya aku mulai ketemu orang-orang yang tepat untuk menjadi teman-teman circle aku dan akhirnya aku juga mulai semenjak aku mulai bisa mengerti posisiku di mana aku mulai bisa komunikasi baik dan orang aku terutama Mamaku dan adikku, karena sebelumnya aku sama mereka tuh selalu miskomunikasi Apapun yang kita pikirkan terhadap diri kita, itu sebenarnya ada valid yang pasti ya Kayo ya Karena ya balik lagi tadi Kak yang bilang, yang tahu diri kita ya kita bukan orang lain gitu Nah, tim podcast Susri Pelangi dan ASEAN Sogi Kakos nih kan ingin menjadikan podcast ini bahan diskusi gitu untuk teman-teman Supaya uh, bisa memberi informasi uh, dengan harapan juga bermanfaat ya buat teman-teman yang mendengarkan Dan karena kita ini uh, di episode ketiga ini yang menurutku yang sangat spesial ya Kita uh, belajar di proses penerimaan diri dan Uh, mendapat pemahaman Daro nih Soal tata gender tuh gak cuman uh, Dalam sistem biner tadi ya Nah kayu uh, Ketika kita ngomong proses penerimaan diri Ini kan uh, masih banyak nih ya Teman-teman di luar sana yang Masih berusaha memahami diri mereka uh, Kalau untuk Teman-teman yang masih berproses Untuk menemukan jati dirinya Ya kalau menurut aku ya uh, Langkah paling strategis itu Uh, diri kita tuh sebetulnya ada apa aja sih uh, kita harus sadari dulu itu um, termasuk kayak kelemahan kelemahan kita kelebihan kita bagusnya kita jeleknya kita atau yang yang biasa dari kita tuh apa gitu uh, kayak misalnya uh, mungkin kayak kamu mungkin menyadari ada yang sesuatu yang Uh, dikatakan orang lain itu bagi orang lain cocok tapi bagi kamu ternyata nggak cocok eh uh, kamu harus mencoba mencoba menyadari itu um, baru baru setelah um, dapat penguasan itu uh, karena karena apa ya uh, menol memang menolak diri sendiri dengan Uh, cara yang lebih instan kayak misalnya ya no rutin minimal nih no rutin uh, apa kat, kata orang lain yang yang baik bagi mereka tapi nggak baik buat kamu itu tuh agak hati-hati aja gitu uh, jadi uh, mencoba coming in dulu gitu. coming in dulu like uh, karena ketika kamu terburu-buru mulai beli kamu Non, non binary atau gay atau apa terus lalu orang itu ngejudge kamu ngejudge kamu yang buruk e, jadi jadinya tuh kayak lebih kayak hidup itu rasanya lebih berat gitu karena yang bikin hidup e, hidup ini lebih ringan kan sebenarnya kan kontrolnya di kamu di kamu sendiri karena kita nggak bisa mengontrol opini orang lain gitu Uh, dan ketika udah proses coming in, ketika kamu, kamu menerima kenyataan yang ada di dirimu, uh, kita tuh yang kita butuhkan itu sebetulnya apa sih? Dan itu yang somehow yang jadi, ya, jadi tujuan hidup kamu gitu, uh, jadi tuh kayak hidup yang berat gitu rasanya jadi kayak ya lebih ringan karena akhirnya yang sadar, karena yang perlu fokusin itu kamu sendiri bukan yang orang lain pikirin atau omongin tentang kamu nah, Kayu terima kasih sudah mau datang ke podcast Sessori Pelangi semoga uh, podcast ini bermanfaat uh, buat teman-teman uh, dan untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang untuk Uh, memahami dirinya sendiri uh, dan menemukan bahwa saya tidak cocok dengan gender biner itu kalian tetap valid uh, seperti Kak Ayu tetap valid tetap manusia yang baik dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia pastinya Kak Ayu terima kasih sudah datang Uh, semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya Sehat-sehat selalu Dan Saya Krishna Saya pamit dari podcast ini